Halo kawan-kawan kembali lagi di Os Channel MM Tidur tanpa busana alias tidur telanjang, ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan Berikut ini adalah manfaat dari tidur telanjang yang tentunya membantu membuat Anda beristirahat lebih baik Suhu membuat perbedaan besar dalam kualitas tidur Anda jika kulit Anda mulai tidur dengan suhu ruangan terlalu panas, bahkan sedikit kemungkinan besar, Anda akan bangun terlalu cepat. Terlalu panas juga menarik tubuh Anda keluar dari fase penting tidur nyenyak, yang Anda butuhkan untuk melawan infeksi dan tetap waspada di siang hari. Tidur telanjang adalah cara mudah untuk menurunkan suhu kulit tanpa mengubah suhu ruangan. Ini juga membantu Anda tetap tenang secara keseluruhan, meningkatkan kualitas tidur Anda, dan pastinya membuat Anda merasa lebih nyaman. Jika tidur telanjang membantu Anda tidur lebih lama, ini dapat membantu mengurangi risiko obesitas, dan penambahan berat badan. Jika tidur telanjang membantu Anda untuk beristirahat lebih baik, kesehatan mental dan fisik Anda akan mendapat manfaat. Tidur yang baik, lebih dikaitkan dengan mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan serius lainnya, Sistem kekebalan yang lebih kuat, pemikiran yang lebih jernih dan fokus yang lebih baik, hingga mengurangi risiko depresi. Tidur nyenyak sangat penting untuk mendapatkan manfaat kognitif penuh dari istirahat. Saat Anda tidur, otak Anda membersihkan dirinya dari protein beracun. Beberapa protein ini dapat meningkatkan risiko penyakit Alzheimer dan bentuk demensia lainnya. Tidur telanjang membantu Anda tetap tenang, yang penting untuk mendapatkan tidur nyenyak yang Anda butuhkan. Melepas pakaian Anda sebelum tidur dapat menjaga pikiran Anda tetap sehat di masa depan. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung os Channel MM.